Baiklah persahabat selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada sebuah kabar spesial persahabat yang sekaligus info nih untuk warga Konoha mengenai vlog terbaru yang akan di up di channel YouTube-nya Roma Official dalam bisikan Roma kalsahabat ya ini seru banget nih jangan sampai ketinggalan diinfokan bahwa di upnya Tentunya kita mendapatkan info di jam 7 malam ini persahabat ya Mudah-mudahan tentunya kita selalu mendapatkan kabar baik, kabar bahagia dari idola kita Dan di momen vlog ini persahabat Lesti Rizky Bilar, terutama Papa Bilar Ini dipuji langsung oleh... Raja Dangdut Ih, Masya Allah banget ya persahabat ya Saking serunya nih kita makin gak sabar Menantikan vlog terbaru ini Doakan yang terbaik mudah-mudahan Semua apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita Selalu diberikan kemudahan Dan kelancaran Info ini juga kita dapatkan Dari Agul Selar Anus Kersik Persahabat simak juga di kalimat caption yang dituliskan Wah, ini Mas Rubingits katanya sih jam 7 malam, tapi nggak tahu juga. Persahabatnya nanti mimin kabarin ya. Kalian nggak kemana-mana tuh, jangan kemana-mana ya. <gifat> kita harus selalu support apapun itu acara ideologis like saingan kita. Berikutnya kita lihat juga persahabat harus ber kabar bahagia dan sekaligus membanggakan kembali. Sebelumnya di trending 7 untuk lagu Lentera yang dinyanyikan oleh Bunda Lesti dan Papa Bilar di acara Sofi. Ini ternyata sudah naik di posisi keempat Wow, ini luar biasa banget persahabatan ya Naiknya tentunya ini langsung meleset aja nih persahabat ya. Kita doakan saja mudah-mudahan semakin banyak dukungan Semakin banyak support dan doa yang diberikan dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai idola kita Pastinya bangga banget ya Les Lovers sudah nangkring di empat trending Semoga bisa nomor satu, persahabatnya kita tetap optimis dan semangat, buktikan kekompakan dan kesulitan kita. Selanjutnya juga persahabat sudah live Instagram nih dari Bunda Lesti bersama KapanLagi.com dan Indosiar. Saat live, persahabatnya Bunda Lesti Kejora sangat cantik, masya Allah bahagianya. Mudah-mudahan di Bunda Lesti Kejora selalu berkarya. Dan selalu membuat kita bangga pastinya persahabat Kita selalu mendoakan yang terbaik juga nih untuk Bunda Lesti Selalu sehat dan selalu bahagia Ke kabar berikutnya persahabat Kita juga mendapatkan vitamin bahagia dari BBL Kita lihat tuh BBL lagi bersama Kak Rivi Aduh, Masya Allah banget ya, pakai kupluk Makin embul, makin menggemaskan si ganteng Penyemangat warga Konoha banget ya BBL Kita semakin bahagia Semakin semangat sekali saat melihat BBL yang sangat lucu dan menggemaskan <gifat> Momen ini pun dipost oleh akun Leslaram Skarsik Bayang sekali tanggapan komentar juga yang diberikan di postingan ini Yakni dari akun Instagram Sabrina Adia 009 Mengatakan di kolom komentar Sumpah abang makin cakep banget Tunggu beberapa bulan lagi semakin kelihatan cakep banget bangetnya Wow, masalah banget ya ada juga komentar lain nih diberikan dari akun Dina dan skorin11 mengatakan Masya Allah gemisinya abang L kasep makin embul aja tuh pipi katanya tuh luar biasa banget ya Memang baby L semakin kesini semakin ganteng semakin embul menggemaskan Masya Allah Semoga semakin banyak doa juga yang diberikan dari orang-orang yang selalu tulus mencintai keluarga Leslar